Pertanyaan yang umum tapi bisa saya tambahkan eh, penjelasannya. Pak apa sih gunanya eh, hipoksia ini sampai saturasi tak lihat Pak Jarod di Instagram 60 saturasi 60 gitu ya. Ada lagi juga pertanyaan saya gabung, saya gabung sekalian kok saya saturasi saya paling bawah 90 gitu. Apa karena tubuh saya oh banyak banget ya nggak bisa habis ya. <laughs> Oke yang pertama gimana kalau mau malah lama-lama ada ketagihan fly? ketagihan fusing jadi istilahnya bukan pusing tapi fly Anda boleh ngajak temen ngajak bilang sama istri suami aku mau nge <laughs> saya mau nge bersama Pak Jarod gitu ya Jadi kalau Anda itu saturasi enggak turun sampai bawah banget kemungkinan nomor pertama adalah Anda mengembusakannya kurang kuat maka coba tadi ada lihat rekaman kalau lihat rekaman yang ya yang waktu praktek kan juga direkam ya Anda lihat rekaman di BIA group. saya hembuskan kalau dia tutup mata nanti ada lihat rekaman penjelasan waktu workshop maka waktu hembuskan saya saya hembuskan sampai habis. Itu aja tadi Anda lihat. Ya, kalau Anda lihat tadi Anda waktu habis sebenarnya Tahan. Tasyakkan saya hembuskan itu pun enggak mungkin habis. Ya buktinya apa? Saya hembuskan dengan teknik lalu Anda lihat saturasi saya masih 100%. Teri. Tapi menjelang hitungan yang ke-40 Ya turun tung tung tung tung tung Tadi terendah 73. Kalau saya enam kali enam rate 60 itu udah sampai 60. Nah sekarang kalau anda pengen menikmati kok saya enggak fly ya. Coba nanti lebih sungguh-sungguh niupnya. Termasuk nariknya. saya Kalau perlu waktu hidungnya sampai kayak bergetar sedikit. Bahkan mungkin tangan kayak keringinan. Kalau anda Hirup kuat-kuat. Yang terakhir kuat-kuat Tahan, gitu ya. Nah, kalau Anda kuat sampai 60, coba 70, kuat 70 sampai 80. Anda nanti kayak nge-fly. kita Jangan takut, nikmati aja. Nah, sekarang apa gunanya? Sering saya jelaskan ya, kalau saturasi rendah, seret gitu ya. Kan tubuh kita kekurangan oksigen. Gimana caranya supaya sel-sel itu dapat oksigen? Dia membuka pintunya, membuka dindingnya namanya. ya Jadi dinding sel itu dibuka. Dalam keadaan terbuka, ya karena dia mau nyerap lebih banyak, kita tarik nafas. Waktu kita tarik nafas, kita punya kemampuan paru-paru, peredaran darah sudah bagus, dengan cepat 100, jadi dalam kondisi sel pintunya dibuka, dialiri dengan oksigen, saturasi penuh, kondisi alkali maka sel seperti kayak istilah, kalau istilahnya uh, Wimhof itu di charge Maksang, gitu maka bisa kadang kesemutan yang menjalar. Jadi bukan kesemutan yang enggak enak gitu ya. Uh, misalnya khusus bisa kayak gringen tapi yang bergerak gitu ya. Kaki yang pernah dioperasi selama ini kebas gitu, tiba-tiba ngerasain -tiba gringingen gitu ya. Wah, itu lama-lama nanti nggak merasakan gringingen tapi juga kebasnya sembuh. Nah saya tambahkannya ini ya. Untuk apa lagi hipoksia? Anda coba googling ya, Anda Google, tanya sama Mbah Google, walaupun nanti ada modul juga mengenai puasa, tapi kan masih lama ya. Anda coba Google manfaat puasa untuk kesehatan. Bahkan dari segi agama juga banyak pelajaran puasa, tapi dianalisa dari sisi kesehatan. Nah, waktu puasa itu makanya bisa puasa itu kan ada jenisnya macam-macam ya, ya puasa agama, atau ada puasa namanya intermittent fasting, 13 jam enggak makan. Saya makan jam 6 sore terakhir, jam 7 baru sarapan, 13 jam. ya Atau auto pagi, 16-17 jam enggak makan. Atau Anda puasa tiga hari tapi minum. Kalau tiga hari itu dikatakan kayak restart sistem imun. Restart regenerasi sel. Jadi Anda googling aja manfaat puasa jenis-jenis ya, puasa yang semuanya bagus untuk kesehatan. Nah, kenapa yang saya jelaskan? Kenapanya? Singkat aja. Waktu kita puasa, kita nggak memberi makan sama tubuh. Maka tubuh kita ini juga kayak kelaparan. Ya, apalagi kita kemarin makan malam terakhir 5 jam lima jam Lalu kita olah nafas pagi sebelum sarapan. Jadi sel kita kelaparannya double, ya kan? Sudah lapar makanan, lalu lapar oksigen. Kita latihan, oksigen dipenuhi, tahan nafas kurang, gitu ya. Lalu waktu tarik nafas, maka seperti kalau orang puasa, maka begitu makan dia akan serap makanan banyak banyak. Maka jangan heran ya orang puasa tambah gendut. Kenapa? Karena waktu puasa selnya kelaparan, lalu makannya salah, makanya regenerasi sel itu akan hebat banget, sampai orang bilang. Udah namanya diabetes itu seumur hidup. tidak saya lepas obat kenapa olah nafasnya diiringi dengan diet yang tepat jadi waktu sel kelaparan dikasih makanan yang berkualitas sayur buah kalau perlu sayur buahnya pun sesuai DNA-nya karena kalau hasil analisa DNA nanti muncul nih kamu jangan makan nanas gitu ya yang lain kamu jangan makan pisang gitu. Kenapa? Karena pisang mengandung ini, ini nggak cocok buat kamu, gitu ya. Karena ada orang yang alergi terhadap zat ini. Makanya obat pun ada orang yang alergi obat. Obat ini jangan, obat yang ini. kayak Jadi tubuh ini beda-beda, ya. Kalau mau akurat, ya DNA. Tapi kalau nggak akurat, lumayan, gitu ya. Sebenarnya diet berdasarkan golongan darah itu sudah lumayan menurut saya. Saya sudah praktek beberapa tahun sempat dengan diet golongan darah. Ya, kalau mau lebih akurat, nah. Artinya waktu sel kelaparan selalu dikasih makanan yang bagus. Yang bagus tuh nomor satu ya kalau setelah ilmiah keilmuan sesuai DNA. Nomor dua sesuai golongan darah. Nomor tiga kalau mau gampang Pak Pak saya mau gampang aja Pak yang gratis. Anda makan semua yang halal ya. Saya enggak bicara agama, tapi panggil dokter Tamsudian, dokter Elisabeth Subrata, Yohanes Sunardi, dokter yang lain-lain semuanya. Pasti dokter bisa menjelaskan kenapa makanan halal tidak sehat. Ya, Saya tidak berkata makan babi masuk neraka. ya, Tapi makan enggak makan babi lebih sehat. Pak, babinya ditandang di yang steril, Pak. Makanannya organik, Pak. Khusus babi pendek. Jadi protein hasil pengolahan makhluk babi, yang khususnya pendek, proteinnya berbeda kualitas dengan domba. Jadi daging halal dan haram itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa? Misalnya kerang, haram. Cumi-cumi haram. Karena kerang itu diciptakan Tuhan untuk menyaring laut. Maka di tempat di mana kayak di Papua ada trip tripot. Limbahnya banyak merkuri, kerangnya gede-gede, gitu ya. Ambil itu kerang pasti ada limbah-limbah bermacam di situ zat, zat yang berbahaya. Jadi semua yang halal itu tidak sehat. Menurut saya Tuhan itu tidak bodoh. Agama apapun, ya maka yang halal Tuhan pasti punya alasan. Cuma kalau dulu pada zaman Nabi Musa, gitu ya, belum ada mengenai. Uh, Ilmu pengetahuan yang sampai detail gitu ya. Ini jangan dimakan sebab mengandung ini ini ini gitu. Musa juga juga bingung kali. Apa ini maksudnya? <laughs> Jadi semua binatang halal itu tidak sehat. Jadi terserah Anda ya. Anda mau sehat atau mau tidak. Jadi kalau Anda mau sehat, ya Anda mesti makan yang bagus. Nah, ketika puasa, tubuhnya lapar dikasih makanan, makanannya bagus, maka Sel, hasil regenerasi sel, jadi seorang itu, semua orang itu mengalami regenerasi sel sebenarnya, ya, dalam kondisi apapun, kalau nggak mati dia. Tiap hari ada sel yang rusak, tiap hari ada sel yang diproduksi. Nah, sel yang diproduksi itu dengan bahan yang lebih bagus, kualitasnya bagus, lemak-lemak bagus, protein-protein bagus. Kan protein pun macam-macam jenisnya, ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, lemak pun macam-macam, alkohol pun ada sekian puluh macam. Kalau belajar biokimia pangan, waduh tambah metabolisme pangan. Waduh ternyata makanan begitu beragam, aneka ragam dan makin bisa jelas sebenarnya kenapa ini sehat, kenapa ini enggak. Dan seterusnya. Buah kandungannya macam-macam. Manusia, DNA-nya macam-macam. Ternyata bisa ketemu ini cocok ini, ini cocok ini. Waduh, ada sehat sempurna. Nah, makanannya benar makanan ke kan nutrisi itu setelah masuk ke perut segala macam singkat cerita kan semuanya ke darah. Siapa yang nganter makanan ke sel-sel kalau bukan darah? Nah, olah nafas membuat darah yang berisi makanan juga kondisinya ideal beserta dengan oksigen dan alkali. Nah, waktu hipoksia ya waktu tahan nafas lalu anda mencoba untuk tahan makin lama makin panjang yang pusing kalau anda udah mulai mencoba berani coba saya tahan deh. Iya, hilang sendiri. Tarik nafas, gitu ya. malah lama-lama ada. Ini nggak bukan pusing. nge-fly gak usah pakai narkoba. Ada apa breathing Ini fly breathing Tahan nafas, gitu ya. Tahan, tahan. Belum pusing kadang begitu. Tarik, gitu. Kenapa tarik baru pusing gitu? Karena waktu tarik itu sebenarnya oksigen belum sampai ke kepala. Tapi baik kepala, tangan, tubuh, seluruh tubuh kekurangan oksigen, kekurangan makanan. Tapi kita tarik nafas. Selnya dapat dan dia menyerap lebih banyak. Jadi dia menyerap lebih banyak, maka naik statusnya cepet. Begitu dia buka selnya, narik lebih banyak darahnya juga. Dia butuh oksigen, maka oksigen dia cari gitu kan. Begitu kita tarik, ya naik. Lama-lama dia kayak orang tuh latihan sel tubuh, paru-paru tuh kayak latihan narik oksigen gitu. Jadi bukan olah nafasnya juga bikin paru-paru kuat. Itulah kenapa beberapa orang yang ikut baru satu bulan, Pak saya dulu. Sepedaan 15 menit sekali harus istirahat capek. Sekarang kok saya bisa satu jam ya pak ya. Saya tracking, pak yang agak pakai lari-lari begitu. Dia, dulu saya sebenarnya ya dua menit kalau agak nanjak aja menggah-menggah pak. Sekarang kok bisa satu jam ya pak. Karena paru-paru anda bagus banget. Jadi kita dan dua ini memang sama bifoc. Ya selain soal saturasi PH itu paru-paru mereka bagus. Itulah kenapa mereka bisa menyelam lebih banyak. Ya bahkan kalau anda lihat ikutin bifoc sebenarnya macam-macam, gitu ya, yang autoimun sembuh, yang ini sembuh, ada saya ikuti YouTube-nya Wim testimony testimoninya aduh macam-macam penyakit. Dulu saya pikir hanya untuk diabetes karena saya pertama kali mengenal, mengenal olah napas itu olah napas untuk diabetes. Pak kalau yang diabetes yang gimana? Ya inilah yang saya ajarkan ini. Saya sembuh dengan diabetes dengan program ini. Bahkan tadinya dengan hanya yang diajarkan di kelompok diabetes hanya tiga metode, saya belajar pun hanya diajari tiga metode kayak kayak satu, Bim kayak bimhof dua, istilahnya berbeda mirip karena mereka nggak menggunakan metode bimhof gitu ya, kayak modifikasi, tampak segitiga, udah. Saya belajar lagi sekarang sampai 12 modul. Jadi dulu bayar pun nggak dapat modul yang seperti saya ajarkan dan ini yang dulu saya dengan tiga modul itu turun obat nggak lepas. Jadi kalau pak untuk caket ini yang mana? Sakit ini yang mana? Semua modul ini untuk anda karena Semuanya ini membawa anda pada regenerasi sel, jadi kesembuhannya nggak cepat kayak pusing minum minobodrek langsung sembuh gitu ya. Saya sering pusing pak. Ya semua modul ini nanti anda nggak akan pusing lagi. Saya autoimun pak, semua modul ini untuk anda juga. Cuma nanti ada penekanan ya, pas saya misalnya modul tiga, nah yang autoimun serat latihan ini lebih sering gitu ya. Jadi anda ikutin aja, ikutin aja. Modul demi no modul, nanti anda akan pasti sampai pada informasi yang anda butuhkan. Ya, jadi semuanya modul harus dilakukan dulu, nanti baru di penghujung program. Ya, kalau saya jelaskan pun akan ngerti. Makanya sekarang ikutin aja dulu, apapun penyakit anda, ikutin semua modul. Ya pasti setiap modul akan ada. Ternyata, misalnya, metode dua ini, gitu ya. Kalau Anda dengarkan yang di workshop lengkap, yang jantung hati-hati, sekuatnya aja, gitu ya. Anda nggak perlu tanya, Pak, kalau saya ginjal ada tinggal ada jantung apa enggak, <gifat> enggak ya? Udah jadi yang hati-hati, hanya yang jantung yang selebihnya nggak masalah, gitu ya. Jadi nanti nggak e, perlu dikonfirmasi lagi, jantung saya gitu, Pak. Tadi Bapak kan bilang jantung hati-hati, kalau saya mah, hati-hati enggak, pasti saya jawab balik, tuh. Anda contoh apa enggak? Enggak, ya udah. Karena saya hanya bilang yang jantung hati-hati, Enggak -hati. perlu diperinci. Ya. Yang atur hati-hati, yang diabetes nggak usah hati-hati, yang ini nggak usah hati-hati. Ya nggak akan, nggak mungkin disebutkan seperti itu. Ya, jadi nangkep ya teman-teman. Kita akan uh, selesai hari ini molor sedikit 10 menit karena saya mau menyampaikan kalau saya merekam begini karena banyak orang yang bertanya nanti rekaman saya pos di grup ya, dan ada puluhan atau lima puluh pertanyaan ada kali yang sudah direkam. Yang ngepostnya juga enggak sekaligus, ya. Nanti Bapak Ibu komplain kok banyak banget tiap hari, ya. Tiap hari akan ada pertanyaan yang di-post di grup teman-teman bisa menyimaknya. Oke, okay, selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi. Uh, kita body scan. Nah, harusnya yep. itu ikut workshop dulu ya. Tapi kalau mau nyimak pun enggak apa-apa segini ya. Jadi, sorry, lalu Bapak bisa bagi apa? Ntar saya ingetin lagi. Jadi, eh. Uh, setiap pagi kita ada workshop eh, yang berbeda, tapi foto yang dua ini khusus, harus ada, ada yang melompakkan, tidak apa-apa, ada. Tapi sekali lagi, metode Wimbau II jangan dilakukan sebelum satu. Saya khawatir, ya Anda saturasi turun terus tidak naik-naik. Ikuti selalu arahan, pasti aman. Berenang. orang tenggelam, tapi dengan prateh tidak akan tenggelam. Jadi, sampai jumpa. Jadwal segala macam ikuti di WA grup ya, karena pasti ada yang nggak ikuti. Ya, grup cari ke temannya.